selamat datang di channel Mari Bermain pertama kita menyusun pengaduk semen Bantu mobil ini agar sampai ke tujuan Ayo tarik tuas untuk melakukan tindakan dan mengosongkan jalan Tarik tuas ke bawah untuk mengosongkan jalan Hebat. Ayo menuangkan beton untuk pondasi. Sekarang kita perlu mencucinya bersih, pengaduk semen. Hore! Bangun taman kendaraanmu sendiri! Selesai! Pertama, kita menyusun truk dropside. kerja yang bagus mengisi truk drop side jangan berhenti ayo membangun kerangka. Ayo hilangkan karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Hebat! Kamu melakukan hal yang bagus. Bangun taman kendaraanmu sendiri. Kamu melakukan hal yang bagus. Tak harus menyusun. Truk Derek. Teruskan kerja yang bagus. Mobil ini harus melewati rintangan. Ayo bantu. Ketuk benda-benda untuk mengosongkan jalan. Ketuk alat yang bisa membantu menyingkirkan rintangan. Kita melakukannya. Ayo pasang atapnya, ayo cuci truk derek. Bangun taman kendaraanmu sendiri. Kamu melakukan hal yang bagus. Susun truk drop Selesai. Truk drop Kita melakukannya Ayo menyelesaikan dinding Ayo singkirkan karat mesinnya. Ayo cat warna yang berubah. Teruskan kerja yang bagus. Kita melakukannya. Bangun taman kendaraanmu sendiri. Lanjutkan. Kita harus menyusun pengangkat ember. Melakukan hal yang bagus, bantu mobil ini agar sampai ke tujuan. Ketuk alat yang tepat untuk menyingkirkan rintangan. Ketuk benda-benda untuk mengosongkan jalan. Teruskan kerja yang bagus. Kita perlu melindungi rumah dari cuaca yang buruk. Kita perlu mencuci pengangkat ember. taman kendaraanmu sendiri jangan berhenti Mari kita menyusun pengangkat derek Sekarang kita perlu mengisinya. Pengangkat derek, teruskan kerja yang bagus. Ayo menyelesaikan teras! Ayo, hilangkan karat-karatnya. Ayo, cat warna yang berubah. Kamu melakukan hal yang bagus. melakukannya. Bangun taman kendaraanmu sendiri. Jangan berhenti. Kita harus menyusun truk sampah. Mobil ini harus melewati rintangan Ayo bantu Pindahkan bagian ini ke posisi yang benar Ketuk alat yang bisa membantu menyingkirkan rintangan Siap, ayo menyingkirkan sisa-sisa konstruksi! Kita perlu mencuci truk sampah hore Taman Kendaraanmu sendiri, jangan berhenti. Hari kita menyusun truk dropside, kita melakukannya. Sekarang kita perlu mengisinya. Truk dropside Hebat Ayo menanam pohon di halaman Ayo, hilangkan karat-karatnya. Ayo, cat warna yang berubah. Lanjutkan. Kamu melakukan hal yang bagus. taman kendaraanmu sendiri kita melakukannya Mari kita menyusun truk dropside jangan berhenti rintangan bersama dengan mobil ini. Ketuk alat yang bisa membantu menyingkirkan rintangan. Tarik tuas ke bawah untuk mengosongkan jalan. Kamu melakukan hal yang bagus, dan sekarang kita bisa menyelesaikan konstruksi. Hore! Kamu sudah mendirikan sebuah rumah yang indah. Kamu melakukan hal yang bagus. taman kendaraanmu sendiri hebat